serta klik tombol notifikasinya bersahabat, tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru, seputar leslar tentunya. Baiklah, bersahabat, untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini, ada bukan spesial banget ya dari Om Izhar, perhatikan di laman akun Instagram Om Izhar. Baru saja ini mengunggah sebuah postingan foto BBL ya yang sangat embul. Aduh, Masya Allah. Oh, embul banget ya BBL. Memang semakin hari terlihat sangat gendut banget ya. Kesayangan onti-onti online nih. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu untuk BBL. Dan mudah-mudahan dewasa nanti selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Om Izhar Di situ Om Izhar mengatakan Embul kesayangan kakek Kata Om Izhar ya Masya kesayangan kakek Izhar Wilendra pastinya Luar biasa ya Doakan selalu yang terbaik Untuk keluarga Leslar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Yakni dari Anggun Abdul Kamim 221 mengatakan Makin besar, makin kelihatan putih kulitnya Abang L Masya Allah, kata itu Wow, luar biasa banget Ada juga komentar lain dari akun Instagram Melalove score 88 mengatakan di kolom komentar Kesayangan kami juga Pak Masya Allah, tabarakallah Abang El sayang Pastinya dong BBL kesayangan kita semua Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak doa Support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya, sahabat kita juga mendapatkan info penting ya dari Lida Selfie. Perhatikan di unggahan ini, ketika Love Instagram Selfie ada info soal tanggal 14 besok di rumah Bunda Lesti karena. Selfie ini mendapat undangan juga dari Bunda Lesti Kejora Wah, wow, makin penasaran makin gak sabar ya Menunggu acara besok di rumahnya Leslar Ada kejutan, ada acara yang akan meriah pastinya Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat Acaranya lancar dan sukses Momen ini pun diunggah kembali bersahabat oleh akun Lesti Bilar underscore Video ada kalimat caption yang dituliskan juga di postingan ini, pantengin Instagram upin lida selfie. Kali aja ada butiran vitamin besok dari istana kak Rus Les kejora. Wow tuh, siap-siap ya besok bakal banyak sekali vitamin bahagia karena besok adalah acara di rumah Leslar. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Linda, underscore satu mengatakan gak sabar lihat BBL di blog cium sama Chepi Wah, wow, masya Allah banget ya! <gum> Komentar lain pun diberikan dari akun Instagram. Rosmawati Ros mengatakan semoga bisa kumpul lagi Upin Ipin Kak Rus Masya Allah banget ya doakan saja pokoknya yang terbaik Semoga acara besok dilancarkan dan disukseskan Amin kita juga pastinya nggak sabar dan penasaran Untuk acara yang akan digelar di rumah Leslar Ini acara silaturahmi teman-teman saja bersahabat ya Doakan saja mudah-mudahan mereka sehat dan selalu bahagia untuk berikutnya di sini kita mendapatkan kabar bahagia malam hari ini. Alhamdulillah, Lesti dan Rizky Bilar kembali mendapatkan piala penghargaan di ajang Kiss World 2022 dalam kategori pernikahan terkis. Wow, alhamdulillah persahabat ya. Perhatikan di postingan ini, Bunda Lesti, Papa Bilar dan BBL ini via zoom ya karena tidak hadir di acara. Kiss World 2022 malam kedua, persahabat perhatikan di sini lewat via zoom saja. Alhamdulillah terlihat dari raut wajah inilah kita senyum yang sangat bahagia setelah mendapatkan piala penghargaan yang keenam dalam ajang Kissword 2022 pialanya lah dipegang oleh uh, Irfan ya, masya Allah ini suatu kebanggaan. Mudah-mudahan kekompakan semakin solid dari fans sejati yang mendukung Untuk Lesti dan Rizky Bilar momen ini pun diripos kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020 Kalimantan pun dituliskan di postingan ini Alhamdulillah menang lagi kategori pernikahan terkis Alhamdulillah banget ya kita patut bersyukur Alhamdulillah terbukti banget Kekompakan kebarbaran dari Leslar Lovers yang selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita, Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar. Tentu kita masih menunggu kejutan baik, kabar bahagia dan cedokan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhanyut seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh